Ketololannya para penyembah Tritunggal adalah mereka berpikir Guys Pada bagian pertama ini Saya menanggapi video Bapak Pengikut dari HTD Yang melarang kita Berdoa Bapak kami nih guys Ya e, alirannya ini Nah dasar Allah Tritunggal Di dalam Alkitab adalah Seperti berikut ini Yesus Kristus adalah sang firman Yang telah ada bersama-sama dengan Allah Dan olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yesus juga menyatakan tentang keberadaannya bersama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Lihat Yohanes 17 ayat 5. Selain itu, Yesus menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Lihat Yohanes 15 ayat 26. Kesatuan yang sama ditegaskan oleh Yesus sebelum naik ke surga. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihat Matius 28 ayat 18 20. Kitab suci juga menunjukkan persatuan Yesus dan Allah Bapa yang tak terpisahkan. Aku dan Bapa adalah satu dan barang siapa telah melihat Aku ia telah melihat Bapa. Lihat Yohanes 10 ayat 30, 14 ayat 9. Yesus dalam doanya juga Menyatakan kesatuannya dengan Bapa sehingga ia meminta agar para muridnya bersatu seperti Yesus dan Bapa adalah satu Lihat Yohanes 17 ayat 21 Yesus dalam berbagai kesempatan juga menyatakan dirinya sebagai ilahi Pernyataan Allah Bapa tentang keilahian Yesus juga kita temukan dalam kitab suci ketika Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya Lihat Lukas 3 ayat 22 Matius 17 ayat 5 Demikian pula Rasul Yohanes dalam suratnya juga mengatakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu, 1 Yohanes 5 ayat 7. Rasul Petrus dalam pengajarannya juga menyampaikan hal yang sama, lihat 1 Petrus 1 ayat 1-2, 2 Petrus ayat 1, uh, 2 Petrus 1 ayat 2. Selain itu Rasul Paulus juga menjelaskan tentang keilahian Yesus di dalam 1 Korintus 1 ayat 2-10, 8 ayat 6, Efesus ayat 1, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, dari penjelasan ini Bapak Ibu, kita melihat kesatuan substansi yang dibicarakan Yesus di situ yaitu kesatuan ilahi di dalam Tritunggal. Yesus selalu berbicara tentang trinitarian itu, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus atau Bapa, Putra dan Roh Kudus karena ia keluar dan datang dari Bapa.